Selamat, selamat. Harlah untuk Pondokku Pondok pesantren Bagus Ke-49 Majulah Pondokku Sayalah Bang Saku Fighting Bismillahirrahmanirrahim Saya selaku Ketua Pondok Mengucapkan Selamat Harlah ke-49 Selamat pondok pesantren Salam Semoga ke depan pondok semakin maju, semakin jaya, semakin berkembang. Semua santri semakin semangat dalam mencari ilmu agar menjadi tunas-tunas bangsa agar sesuai dengan harapan-harapan para ulama. Sekian dari saya, terima kasih. Sejenak Pondok mengucapkan Selamat hari ke Kami mengucapkan Selamat hari ke-49 Kondok Pesantren Bagus Salam Maju-Jaya Laku-Jaya Bismillah, Alhamdulillah Ngaturaken Sukeng Ambal Warso Kagem Pondok Pesantren Bagus Salam Ingkang Kaping 49, Pesantren 49. 49. Semoga dengan bertambahnya umur bertambah pula keberkahan serta kemanfaatannya. Dan semoga kedepannya Pondok Pesantren Babu Salam bisa melahirkan banyak santriwan-santriwati yang berahlakul karimah, berilmu, beriman, bertakwa, berbudi Luhur dan mandiri pada setiap langkah-langkahnya. Semoga Santri Babu Zalam bisa menjadi suri tauladan dan bisa memberikan uswatun hasanah serta bisa mengemban amanah untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang berlandaskan ahlus waljamaah wal untuk masyarakat. Juminten ketiban Pelem cekap semanten kulabade tilem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kamtib Pondok Pesantren Salam mengucapkan selamat hari lahir Pondok Pesantren Babussalam Salam ke-49. Semoga Pondok Pesantren Salam semakin terjaga keamanannya. Horas. Kami dari petugas parkir Pondok Pesantren Babu Salam mengucapkan selamat hari lahir yang ke-49. Semoga Pondok kita menjadi Pondok yang manfaat barokabit diniwat dunia wal akhir. Amin. Amin. Majulah Pondokku, jayalah bahagaku. Kami dari David Putra mengucapkan selamat hari lahir ke-49 Pondok Pesantren Babu Salam. Majulah Pondokku, jayalah bangsaku Selamat hari ke-49 Pondokku, Pondok Pesantren Babu Salam Semoga kedepannya bisa melahirkan generasi yang cemerlang Dan bermanfaat bagi Nusa dan bangsa Saya selaku tukang sama Koperasi Asalam As Mengucapkan Selamat harlah Pondok Pesantren Bapu Salam yang keempat Maju. puluh sembilan Majulah Pondokku, jayalah bangsa ku Selamat harlah ke puluh sembilan untuk Pondok Pesantren Bapu Salam Semoga Pondok Bapu Salam semakin kreatif, semakin produktif, dan lebih baik dalam segala bidang Saya perwakilan dari Gantin Pukra mengucapkan selamat Arlah ke-49 Pondok Pesantren Bapu Salam. semoga kedepannya Pondok Pesantren Bapu Salam bisa melahirkan santri-santri yang hebat Jual Pondokku, jayalah selamat ulang tahun Arlah Bapu Salam yang ke-49 semoga Bapu Salam semakin jaya semakin barokah Terjadi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Selamat harla ke-49 Pondok Pesantren Abu Salam. Semoga Pondok Pesantren Abu Salam semakin jaya, semakin maju dan menghasilkan bibit-bibit unggul yang berkualitas. Kami mengucapkan selamat harla ke-49 Pondok Pesantren Abu Salam. Maju Jaya Bersatu. Saya, mewakil dari dapur Pondok Pesantren Babu Salam, mengucapkan selamat ulang tahun Pondok Pesantren Babu Salam yang ke-49. Majulah Pondokku, jayalah bangsaku. Saya, Tukang jilid Rodok Miring, Wartel Babu Salam, mengucapkan selamat herla Pondok Pesantren Babu Salam yang ke-49. Majulah Pondokku, jayalah bangsa ku. Kami genap kru BBS Audio mengucapkan Selamat harlah yang ke-49 Pondok Pesantren Bapu Salam. Majulah Pondokku, jayalah bangsaku ku. Selamat harlah untuk Pondok Pesantren Bapu Salam, yang ke-49. Semoga selalu barokat, bermanfaat. Dan semua yang ada di dalamnya diberi Allah rahmat ya Udah itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Lahawla quwwata illa billah Allahumma salli wa sallimu ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia Sampai sekarang tetap memberikan kontribusi penting Pada kemerdekaan dan kemajuan Indonesia Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki akar kuat Pada masyarakat muslim Indonesia Pesantren mampu menjaga dan mempertahankan kesatuan dan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia Keluarga besar MTS Bagus Salam Mengucapkan selamat harlah ke 49 puluh sembilan Pondok Pesantren Bagus Salam, Kalibening, Mocalin, Jombang, Jawa Timur. Semoga Pesantren Bagus Salam mampu dan senantiasa membawa keberkahan serta kemaslahatan umat. Majulah pondokku, jayalah bangsaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lah yang ke-49 untuk Pondok Pesantren Babu Salam Kali Bening. Semoga berkah selalu, semakin jaya, semakin maju, dan berkembang. Harangi. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya pantun untuk yayasan Pondok Pesantren kita tercinta. Jalan-jalan ke kota Batam. Jangan lupa HP di CES untuk Pondok Pesantren Babu Salam semoga tambah sukses. Yeah. Congratulations on the anniversary of Pondok Pesantren Babu Salam 49. We do hope that Babu Salam can give everything to the students, teachers and also all the society give benefit and be better, better and better. Barakallahu fi umriqya ma'adhi babu salam Laisahunaka al-kathir yumakinani qawluh Fi hadha al-yawm al-jayyid Atamanna laka a'id milad sa'idhan Hadhan sa'idhan da'iman Waziadatil khair Latazalu a'zalum alam fil alam li mu'allimuna Wa anakhtarimuka da'iman Syukron kathir Happy Anniversary for Babush Salam Islamic Boarding School. I hope you for all teachers here solid, be united, and for all teachers keep fight for our best futures. For Islamic Boarding School, be the best one in this world. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat adalah ke-49 untuk Pondok Pesantren Babu Salam Semoga Pondok Pesantren Babu Salam dapat melahirkan generasi yang berahlakul karimah Buku jangan diri Majulah Pondokku, jaya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabarokallah, Pondok Pesantren Bagus Salam Happy Milad yang ke-49 Semoga kedepannya terus menjadi bibit-bibit unggul dalam beraswajah dan berjiwa nasionalisme Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan mabaruk alfa mabaruk untuk Pondok Pesantren Bagus Salam yang ke-49 Assalamualaikum Semoga di milat yang ke-49 ini, Pondok Pesantren Bawusala menjadi pondok yang lebih maju, lebih berkembang, dan lebih jaya. Menjadi titik balik langkah demi langkah ikhtiar untuk mewujudkan generasi muslim yang berahlakul karimah dan berlandaskan Ahlus sunnah. Cerdas dalam sains dan teknologi Serta menjadi bagian Dalam kemajuan agama Islam Dan bangsa Terima kasih Sekali lagi saya ucapkan Mabruk Alfa mabruk Untuk Pondok Pesantren Babu Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan Mabruk Alfa Untuk Pondok Pesantren Babu Salam Ke 49 Semoga di milik yang ke-49 ini, Pondok Pesantren Bagus Salam semakin maju dan semakin banyak mencetak santri-santri dan berakhlakul karimah, dan inovasi kreatif berguna bagi nusa dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mabruk Alphamabruk, buat Pondok Pesantren Bagus Salam yang ke-49. Semoga ke depannya menjadi pondok yang maju dan jaya Dan mewujudkan generasi muslim yang berakhlakul karimah Berlandasan ahli sunnah jamaah Sekali lagi Mabruk alfa mabruk Pondok pesantai Mabu Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Imam Ruzali mengucapkan Selamat harlah untuk Pondok Pesantren Babu Salam yang ke-49 semoga Pondok Pesantren Babu Salam semakin jaya semakin besar semakin barokah semoga santri-santri Pondok Pesantren Babu Salam mendapatkan ilmu yang barokah manfaat fiturnya walauh semoga Pondok Pesantren Babu Salam menjadi pondok yang terbaik di Pulau Jawa menjadi Pondok Pesantren yang terbesar di Pulau Jawa saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ucapkan mabruk alfa mabruk untuk Pondok Pesantren Babu Salam yang ke-49 semoga ke depan Pondok pesantren Babu Salam maju dan berkembang dan bisa melahirkan pemuda-pemudi yang dibanggakan oleh bangsa negara dan dibanggakan oleh agama. Amin ya robbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan, Mabruk Alfa, mabrur untuk Pondok Pesantren Babu Salam yang keempat puluh sembilan Semoga makin berkah, barokah, dan maju Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ucapkan selamat ulang tahun buat Pondok Pesantren Babu Salam yang ke-49 semoga Pondok Pesantren Babu Salam menjadi lebih baik, menjadi lebih unggul, menjadi lebih maju berkembang dan menjadi lebih berkah semoga alumni, santriwan dan santriwati menjadi orang yang sukses menjadi orang yang soli solihah dan bisa berguna bagi nusa dan bangsa sukses terus ya buat Babu Salam pokoknya yang terbaik buat Babu Salam, Semasalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hasyim Uzairon Mengucapkan selamat harlah ke-49 Pondok Pesantren Babu Salam Kalibening Mojoagum Jomba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ucapkan mabruk alfa mabruk untuk Pondok Pesantren Bapu Salam yang ke-49. Semoga di milad yang ke-49 ini, Pondok Pesantren Bapu Salam terus menjadi peradaban ilmu pengetahuan dan akhlakul karimah untuk menjadikan Indonesia lebih nyantri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat Pondok Pesantren Bapu Salam ke-49.